Teman-teman, berikut cara menginstal dan daftar di aplikasi My Pertamina. Langkah pertama, kita install dulu aplikasi My Pertamina. Saya akan buka PlayStore dulu, kemudian kita cari My Pertamina, kemudian search lalu kita. Pilih install, kita tunggu proses penginstalan aplikasi My Pertamina di smartphone kita. Setelah terinstall, kemudian kita buka. Kemudian setelah muncul layar ini Kemudian kita pilih lanjutkan Bisa dibaca-baca dulu Pilih lanjutkan atau sudah tahu isinya Kita klik e, lewati yang atas kanan ini Setelah kita lanjutkan kemudian kita pilih mulai Kita izinkan dulu lokasi perangkat ini Sebagai pengguna aplikasi Pertamina Dan belum punya Akunnya, maka kita klik daftar dulu. Kita isi identitas kita, nama lengkap diisi sesuai nama Anda, kemudian nomor HP juga. Lalu, tanggal lahir. Jika sudah tepat, kita ketuk pilih, kemudian kita ketuk di PIN, kita ketikkan PIN atau password di aplikasi Pertamina. Mohon maaf, screen recording HP saya otomatis memunculkan layar hitam sebagai keamanan password atau PIN, kemudian pinnya diulangi lagi, sama seperti PIN yang di sebelumnya. Jika sudah terisi semua, kita ketuk daftar, kemudian kita pilih kirim dengan SMS. Nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan lewat SMS. Nah, jika nomor HP ada di smartphone Anda, maka otomatis. My Pertamina akan mendeteksi kode OTP yang sudah masuk, jadi tidak perlu mengetik ulang SMS yang diberikan oleh My Pertamina. Namun, jika nomor HP itu di lain smartphone atau lain perangkat, maka kita bisa mengetik manual kode OTP tersebut. Jika sudah mengisikan kode OTP, maka akan ada notifikasi registrasi berhasil. Silakan masuk dengan nomor HP dan PIN yang sudah Anda daftarkan. Nah, kita masuk ke nomor eh, akun kita yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian kita ketikkinnya. Kemudian kita pilih masuk. Kita tunggu. Nah, Akun sudah terdaftar di My Pertamina. Selanjutnya bisa lengkapi data-data yang perlu dilengkapi. Misalnya kita ke akun. Kemudian kita kemudian kita ketuk tambah kendaraan. Nah, ini Anda bisa menyesuaikan jenis kendaraan yang Anda miliki baik roda 2, roda 4, roda 6 maupun lebih dari enam. Saya akan daftarkan kendaraan roda 2, kemudian kita pilih merek kendaraan. Di sini sudah ada beberapa opsi, sesuaikan dengan kendaraan yang Anda miliki. Kemudian masukkan nomor kendaraan Anda. Atau plat nomor. Setelah masukkan nomor kendaraan, kita pilih tipe customer. Ada beberapa pilihan, apakah milik pribadi, driver online, transportasi umum, bisnis maupun yang lainnya. Karena ini atas nama pribadi, sehingga saya pilih personal. Kemudian kita ketuk atau pilih tambah kendaraan. Kendaraan berhasil ditambahkan. Nah, cukup mudah kita mendaftarkan akun di May Pertamina dan mendaftarkan data kendaraan kita kemudian untuk metode pembayaran Anda bisa menyesuaikan baik melalui link aja maupun, maupun kartu debit terima kasih kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat